PSG bersedia menjual Neymar pada awal musim 2022-2023 ini. Hanya saja, PSG tidak akan begitu saja melepas Neymar. Ada kondisi tertentu yang membuat PSG melepas pemain asal Brasil tersebut. Neymar bergabung dengan PSG pada musim panas 2017. Neymar dibeli dengan harga 222 juta euro dan menjadi pemain paling mahal di dunia. Rekor transfer Neymar bertahan hingga sekarang. PSG membeli Neymar dengan harga mahal untuk mewujudkan target utamanya, juara Liga Champions. Sebab, Neymar mampu meraih juara Liga Champions bersama Barcelona pada musim 2014. Tapi, hingga musim kelimanya di PSG, Neymar belum mampu memberikan gelar juara Liga Champions. Lantas, Apakah faktor tersebut yang membuat PSG siap melepas Neymar? Neymar mendapat kritik pedas dari fans PSG pada musim 2021 22 Dia dianggap punya kontribusi yang layak dengan status bintang dan gaji yang didapat. Neymar menjadi kambing hitam kegagalan PSG. Neymar, sejak musim pertamanya di PSG, selalu mengalami cedera dan membuatnya absen untuk waktu yang cukup lama. Performanya juga dianggap stagnan pada level tertentu. PSG saat ini tengah menimbang dengan serius soal masa depan Neymar. Performa dan kontribusinya akan dievaluasi lagi. Sementara, beban gaji yang besar juga mulai mendapat sorotan. Tapi, PSG hanya akan melepas eks pemain Santos itu dengan harapan mendapatkan minimal 50 juta euro dari transfer Neymar. Jurnalis El Ciringuito, Jose Alvarez Haya, melaporkan bahwa PSG menawarkan Neymar kepada Barcelona. PSG siap melepas pemain 30 tahun itu dengan harga 50 juta euro. Tapi, belum ada jawaban resmi dari Barcelona. Lalu, Juventus disebut tertarik pada jasa Neymar. Dengan memakai standar gaji yang diberikan PSG, Juventus bakal kesulitan memenuhi gaji Neymar. Transfer ini akan sangat sulit terwujud. Sementara, kembali pada sumber Goal Internasional, Neymar tidak ingin pindah Neymar ingin bertahan di PSG dan punya kontrak jangka panjang Neymar ingin membuktikan kualitasnya di PSG setelah musim yang berat Presiden PSG, Nasser Al-Helaifi tidak memberi jawaban yang pasti soal masa depan Neymar Namun... Bukan berarti tidak ada yang dilakukan dengan Neymar Al-Helaifi memastikan ada sesuatu yang dibicarakan dengan Neymar Neymar bagian dari proyek baru atau tidak Kami tidak dapat membicarakan hal ini di depan umum karena beberapa pemain akan tiba Beberapa pemain akan meninggalkan klub Ini adalah negosiasi pribadi, kata Al-Helaifi Pemilik PSG Nasser Al-Helaifi mengakui musim pertama Lionel Messi tidak berjalan dengan baik. Namun, dia yakin para penggemar akan dapat melihat versi terbaik dari Messi pada musim 2022-23. Messi meninggalkan Barcelona pada musim panas lalu. Setelah gagal memperpanjang kontraknya, dia kemudian merapat ke PSG dengan kontrak berdurasi 2 tahun. Setelah datang ke Paris, performa Messi bersama PSG bisa dibilang tidak memuaskan. Lapulga hanya bisa mencetak 6 gol dari 26 penampilan di Liga Perancis. Tak hanya itu, Messi juga gagal membawa PSG berbuat banyak di Liga Champions. Akibatnya, Pemain terbaik di dunia itu sempat menerima cemoohan dari pendukung Paris. al Helayfi tak menampik kalau musim pertama Messi di PSG sangat tidak memuaskan. Pria Qatar itu mengakui kalau La Pilga masih butuh waktu beradaptasi di klub barunya. Tidak ada keraguan bahwa Lionel Messi telah memenangkan rekor Ballon d'Or tujuh kali, dan itu bukan musim terbaiknya. Tetapi setelah lebih dari 20 tahun di Barcelona Dia menemukan negara baru Kota baru, liga baru, tim baru Budaya baru buat dia dan keluarganya Dia juga sempat terpapar coronavirus al helayfi percaya kesulitan Messi itu tak akan berlangsung lama Dia yakin Messi akan menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya pada musim depan Tidak mudah bagi Messi musim lalu tapi musim depan kita akan melihat versi terbaik Messi yang pernah ada.